ruwet ruwet ruwet ruwet tema ini adalah tema yang tiba-tiba menjadi relevan justru ketika kita sudah menghadapi era demokrasi jadi relevansinya jadi aneh gitu Kenapa kita tiba-tiba bicara tentang kebebasan mimbar akademik kebebasan berbicara kebebasan berpikir justru ketika kita sudah demokrasi ini, ini kacauannya di situ tuh. Itu pertanda bahwa memang ada siklus balik yang diterangkan tadi oleh uh, asli yaitu potensialis kita bisa kembali dan sebetulnya sudah sedang membuat track ke arah uh, new kind of authoritarianism itu karena tadi ukuran-ukuran tadi tuh yang pertama tentu adalah soal hak mahasiswa untuk mengucapkan pikiran Karena kita tahu bahwa kampus dalam sejarah kampus dari dari awal dibuat di uh, di Akademia Plato memang dimaksudkan untuk menguji pikiran ya karena itu filosofi tumbuh karena ada kampus ilmu pengetahuan tumbuh karena ada kampus kenapa karena di dunia kampuslah satu satunya tempat kita dihangatkan batin kita oleh perbedaan dihangatkan batin kita oleh perbedaan sehingga pikiran kita bisa berselisih jadi anda lihat relasinya kalau batin kita tidak hangat kita takut berselisih bersih dalam pikiran itu justru menandakan batin kita hangat kalau batin tidak hangat maka kita hanya boleh menerima satu track informasi jadi dari awal kampus itu memang ditakdirkan untuk menghasilkan kekacauan menghasilkan anarki anarki artinya anarkos tanpa tanpa tanpa tanpa tanpa tanpa kepala Sebab kalau ada satu kepala maka kampus itu nggak bisa hidup. Jadi kehidupan anarkis dalam pengertian aslinya anarkis itu baik, bukan dalam pengertian yang dimaksud oleh rezim. Anarkis itu dimaksudkan supaya ada perselisihan pikiran di kampus, ada perselisihan pikiran di kampus. Nah, apa itu namanya pikiran? pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa diperselisihkan kalau pikiran saya tidak bisa diperselisihkan kalau pikiran saya tidak bisa dibantah kalau pikiran saya tidak bisa diuji itu artinya saya tidak sedang berpikir tapi sedang berdoa doa gak bisa dibantah tapi pikiran harus bisa dibantah karena itu demokrasi artinya ada bantah-membantah pikiran secara teknis kita sebut ada argumentative society masyarakat yang argumentatif dimana masyarakat yang argumentatif itu di partai politik tidak selalu karena partai politik ada hirarki di mana lagi di dalam lembaga keagamaan tidak mungkin ada argumentasi di lembaga geban karena ada hirarki moral kalau dia kia dia dianggap lebih tahu tentang uh, romantisme akhirat daripada anda mahasiswa yang Romance anda cuman bolak-balik dari perpustakaan ke kafetaria kalau uh, kita uji lebih jauh, sesuatu yang tidak bisa dipertengkarkan, dia berubah menjadi doktrin. Nah, demokrasi adalah kehidupan yang anti-doktrin. Demokrasi menghendaki semua orang mampu untuk membuat dalil dan dalil itu diumpankan ke dalam wilayah publik untuk dipertengkarkan. Anda nggak mungkin umpankan dalil demokrasi ke wilayah privat, wilayah agama, wilayah culture, nggak bisa. Nah, satu-satunya lembaga modern yang mendidik kita untuk setara di dalam pikiran itu namanya kampus jadi kampus tidak boleh diisi oleh feudalisme oleh otoritarisme oleh monolitisme, nggak bisa kampus harus diisi dengan keber keberagaman jadi demokrasi itu hanya bisa diolah kalau ada sinyal pertama buat kampus itu bebas jadi kalau dibilang bahwa Indonesia sekarang uh, menghadapi potensi untuk reclaim kembali otoritarianisme, tanda pertama adalah kampus dikendalikan pikirannya itu. Bukan bahwa ada pemilu, bukan bahwa ada uh, kebebasan pers, enggak. Ukuran pertama adalah kampus. Karena kekuasaan selalu mencurigai dialektika di dalam kampus. Jadi saya coba ringkas dulu ya kalau ada pemerintah yang takut pada pikiran kampus, itu artinya pemerintah takut untuk berpikir itu namanya pemerintah yang pengecut kalau pemerintah berani untuk berhadapan dengan kampus, maka dia nggak kirim bajer untuk membuli mahasiswa jadi, secara simpel kita tahu, dengan uh, jalan kaki yang akan bisa kita tambahkan uh, sebagai uh, referensi untuk teori segala macam teori, waktu kita memilih demokrasi, built di dalam pilihan itu adalah menghormati kebebasan mimbar akademis sekarang pertanyaannya siapa pemilik mimbar akademis guru besar enggak ada mimbar akademis tidak disiapkan untuk guru besar mimbar akademis adalah milik setiap simitas yang punya dalil akademis karena itu dia pakai mimbar itu itu maksudnya mimbar akademis karena itu sekarang orang anggap bahwa nggak bisa masuk nggak boleh berpikir alternatif kalau tidak mendapat izin rektor karena ada surat macam-macam aturannya tuh kalau mahasiswa itu adalah civitas akademika statusnya sama dengan profesor sama dengan rektor dia berhak untuk naik mimbar akademis dan bilang saya punya dalil akademis karena itu saya mau ucapkan dari mimbar akademis apa bedanya mimbar akademis dengan mimbar politik mimbar politik isinya adalah Provokasi dan promosi satu arah itu mimbar politik, itu tampaknya tanpa ada kemungkinan untuk didebat. Kenapa? Ya karena yang diundang konstituennya sendiri untuk tepuk-tepuk tangan aja kan. Tapi mimbar akademis didesain untuk menghasilkan dialektika. Karena itu mimbar akademis hanya bisa disebut mimbar kalau ada pikiran yang melawan pikiran yang muncul dari mimbar itu spesialnya kalau profesor yang di mimbar, semua orang bertepuk tangan nggak ada yang berani buat interupsi profesor Anda salah anda baca jurnal dua bulan lalu padahal dalil itu udah dibantah dalam jurnal yang terbit 12 jam lalu si profesor yang nggak baca jurnal 12 jam lalu dia sebetulnya udah gugus sebetulnya tapi karena dia profesor maka nah orang hormati dia walaupun dia bikin salah itu. Padahal begitu banyak guru besar dengan otak kecil otaknya kecil, guru, guru, statusnya aja guru besar. Kalau otaknya kecil, nah mereka inilah yang sebetulnya menghalangi perdebatan rasional, perdebatan argumentatif di kampus. Jadi dia lebih memilih untuk mengamankan jabatan profesornya, Junto jabatannya fungsional sebagai rektor atau apa aja di situ, karena berharap nanti akan dapat kum dari posisi itu. Jadi jabatan keprofesoran atau jabatan rektor itu jabatan untuk dapat kum-kum apa? Kum ilmu bukan, kum politik. Sebab dia berharap nanti jadi gubernur, dia berharap jadi menteri, dia berharap dipanggil jadi dirjen Jadi para guru besar ini, rektor yang punya jabatan fungsional, menabung kum politik. Bukan kum pedagogi, tapi kum demagogi. Kemana dia akan pertanggungjawabkan jawabkan? Dia pada kekuasaan itu yang menerangkan kalau kalau sore-sore uh, saya nongkrong di, di cafe di UI dan datang orang memberikan diri dia bupati dia lagi mau calon gubernur nongkrong di UI karena mau jadi S2 mau jadi S3 ngapain nongkrong di situ nunggu mahasiswa S1 yang dia lagi pesan untuk buatkan uh, tesisnya atau cariin referensi atau buat, buatkan paper karena dia anggap bahwa kalau dia lulusan S2, S3 profil politiknya bisa naik, itu sebagai calon kepala daerah atau calon uh, macam-macam. Jadi, di sini kekacauannya karena kita menganggap kampus itu, per hari ini, wilayahnya adalah extension dari kepentingan kekuasaan. Karena itu, rektor diangkat oleh presiden. Nah, dengan sendirinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya, pikiran rektor itu tidak mungkin melampaui pikiran presiden itu poinnya. Nah kalau kita perluas pembicaraan ini dari kampus kita ekspor dalil yang sama ke wilayah civil society, berlakunya sama. Karena civil society juga memelihara aura kebebasan. Itu namanya civil society. Nah kalau civil society proponen-proponen civil society yang dulu kita minta untuk atau kita izinkan untuk pergi ke istana kan banyak uh, uh, uh, anggota civil society yang ketiga Jokowi mau mencalonkan diri berebut masuk ke situ dengan dalil bahwa Jokowi adalah seorang sipil Prabowo adalah seorang militer karena itu mending pilih-pilih Jokowi, oke, okay, diam-diam kita izinkan sebetulnya namanya tacit agreement kita izinkan tanpa ada perjanjian karena kita anggap oke, okay, sipil society ini akan pergi ke istana berarti dia akan train presiden untuk paham seluruh perangkat perundang-undangan per, per yang berbasis hak asasi manusia, kovenan-kovenan nanti dia akan diajarkan pada presiden sehingga kita berharap presiden nanti rutin misalnya dua minggu sekali kasih public address untuk menghasilkan diskursus demokrasi itu yang terjadi justru baliknya nggak ada satu pikiran yang yang bersemangat dari istana untuk mendorong uh, Uh, pengadilan kasus-kasus uh, hak -kasus asasi manusia di masa lalu nah ini yang menerangkan mengapa kemisan itu udah ratusan kali kemisan tidak sekalipun presiden datang menemui para pendemo itu padahal itu ada di, di depan mata presiden apakah presiden matanya juga udah dibutakan oleh, oleh air keras uh, oligarki sehingga enggak bisa melihat bahwa di depannya itu ada payung hitam yang menuntut hak jadi ini satu paket sebetulnya untuk memperlihatkan bahwa kita memang sedang berbalik ke autoritarianisme kenapa karena presiden buta huruf terhadap demokrasi buta huruf terhadap human rights anda nggak bisa nanya master presiden you speak human rights do you speak democracy do you speak environmental ethics do you speak feminist point of view nggak ada tradisi itu di istana padahal seharusnya itu bisa datang di istana karena istana itu penghuninya adalah masyarakat sipil aktivis masyarakat sipil tapi saya bisa bayangkan misalnya ini kalangan sipil peset yang datang ke istana dia justru mencari suaka suaka dimana di BUMN untuk jadi jadi uh, komisaris supaya jadi dirjen supaya jadi macem-macem itu akibatnya apa? akibatnya diskursus demokrasi tidak tumbuh di dalam istana dulu saya usulkan coba presiden misalnya dua minggu sekali ngikutin aja cara uh, terang di, di Prancis presiden Prancis yang setiap dua minggu dia undang seorang anarkis, seorang ateis seorang liberal, seorang sosialis seorang komunis seorang environmentalist, seorang budayawan seorang logisian untuk debat isu mutakhir lokal maupun internasional dengan itu presiden lebih terang well informed, jadi brief dengan bagus oleh stafnya karena dibikin uh, mock-up supaya ada debat di situ itu tradisi bagus nah, kita punya KSP yang dulu kita berharap KSP itu menjadi gudang untuk mengevaluasi politik apakah udah mulai masuk otoriter atau enggak kan kita berharap ke SP itu jadi semacam uh, West Wing dalam pemerintahan Amerika yang memberi presiden dengan dengan uh, today's issue dengan uh, current issue supaya presiden selalu siap dengan argumentasi yang terjadi KSP justru ikut dalam debat-debat di talk show televisi kan kan itu ajaib kan KSP kantor staf presiden ikut di dalam debat Busnya dia nggak boleh muncul karena udah ada juru bicara istana nah itu menandakan bahwa ada stok pengetahuan yang kurang di situ sehingga KSP harus dikirim orang untuk debat dengan argumen yang coba camping juga tuh ajaib bahwa KSP yang adalah think tank, ikut dalam perdebatan publik sebagai juru bicara istana itu Sementara juru bicara sendiri ikut juga dalam perdebatan publik seolah-olah dia masih aktivis, kan? Jadi kacau kan, juru bicara itu cuma boleh mengucapkan apa yang dimaksud presiden. Nah, kalau dia ikut berdebat, nanti kalau perdebatan itu menunjukkan kedumuannya, nanti orang ambil kesimpulan, berarti presidennya dungu juga dong. Karena juru bicaranya nggak bisa mengaktifkan apa yang dipikirkan oleh presiden. Kan? Jadi, ini soalnya, tuh. Jadi kita lihat satu-satu. Wilayah inti dari Demokrasi yaitu mengucapkan perbedaan ada di kampus. Karena itu, mimbar akademis adalah hak setiap sivitas akademika. Tidak ada urusan hirarki di situ. Mimbar kedua adalah suasana di istana yang mesti dihasilkan diskursus demokrasi dan human rights setiap hari. Mestinya itu juga nggak terjadi. Yang ketiga adalah LSM. LSM masih ada beberapa LSM hari ini yang memang ngotot untuk terus mempertahankan ide civil society tetapi bisa akun LBH dibajak, bisa tiba-tiba sebuah LSM Twitternya dirampas sama seperti Twitter saya dirampas oleh uh, bujir-bujir dungu itu kan kenapa karena takut berargumen jadi suasana regimentasi sekarang timbul lagi itu nah karena itu kalau ditanya apakah Indonesia memburuk, memang memburuk di dalam semua ide tentang demokrasi. Jadi itu sebetulnya poinnya. Yang lain masih bisa kita susulkan nanti, tapi saya mau tegaskan sekali lagi bahwa pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah. Di mana dia dibantah secara rasional, secara logisnya di kampus, karena kampus ada metodologi yang disebut dialektika dan dialektika itu ditakutkan oleh mereka yang tidak punya pikiran. Hari ini yang melarang. Pikiran berada di kampus adalah mereka yang takut pada pikiran. Siapa yang takut pada pikiran? Ya kekuasaan yang kehilangan legitimasi.